Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nisi Pertawar sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Sidaharja dengan status PLT Saya akan menggambarkan profil SDN 3 Sidaharja SDN 3 Sidaharja berdiri pada tahun 1961 dengan NPSN 20252643 SDN 3 Sidaharja berdiri di atas tanah seluas 1.755 meter persegi yang merupakan tanah milik desa dengan hak guna pakai yang berlokasi di dusun Sindang Haji RT 29 RW 65 Desa Sidaharja, Kecamatan Lahko Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Sekolah ini memiliki 137 siswa dengan jumlah 10 orang pegawai 4 orang PNS dan 6 orang sukarelawan yaitu satu Minisi pertama SPD sebagai kepala sekolah Anak-anak di SPDI, guru kelas 1, 3, Anisah, Bapak SPD, guru kelas 2, 4, perolehannya SPD, guru kelas 3, 5, rugi SPD, guru kelas 6, guru kelas 4, haji setiawan SPD, guru kelas 5, karwa SPD, guru kelas 6, sukar harmono SPD, guru penjodoh, sudah mantul SPDI, guru PAI, Ruswanto SPD operator sekolah, dan dibantu dengan Pak Sanjung, penjara sekolah. SDNP SIDAHARJA memiliki enam ruang kelas, satu masalah, empat masalah siswa, dan satu guru Demikianlah yang saya bisa gambarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa Mutoharo sebagai guru kelas 2 yang bertugas di SD Negeri 3 SIDAHARJA Alexa, Alexa ada, Dinda. tiga sida kerja tugas mengajar Wadi kelas 4 Assalamu tapi sangat ahli dengan memainkan musik juga dalam budaya itu walaupun berbeda-beda semuanya punya keahlian masing-masing seperti yaitu adalah Pak Udin atau Pak Cek. Pak Cek ini adalah berasal dari Sunda ahli dalam memainkan angklung. Pak Pak Made ahli dalam memainkan kendang. Mereka juga yaitu adalah menggunakan bahasa memakai bahasa Indonesia ya. Karena apa? Bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan dan kesatuan Apapun sekarang kerjakan setahun pada malam 20 sekian Kerjakan sekarang Mana yang sudah kurang dipahami Yang mana? Yang itu adalah adat Jawa itu adalah bali Ini yang ikut sedang main kendak Memainkan kendak Hari yang akan datang Untuk Mengerjakan PL Di Jadi tiga sudah ada, bagai kelas enam dan lainnya. Waalaikumsalam Siapa yang tidak hadir? semua juga sudah. Oke, ya? bapak kasih tugas. tugas, semua. Tadi udah mengenal masalah Li? Sudah paham semua? A A Coba kesini. Dia, ini Namanya jari Jari, jari. Nah, tadi sudah bapak beri tugas ya, ya. itu, lingkaran dari Jadi, ya mereka 14 ini Nah, anak, -anak ya, yang tadi Apa yang disampaikan oleh buat lingkaran mudah-mudahan mudah. ya, yang tadi bapak masalah lingkaran sudah ya, selesai ya kemudian untuk pr ya tugas di